Liam Utu Ganal pesepak bola muda Belanda berdarah Banjar yang ingin bela timnas Indonesia. Liam Utu Ganal pesepak bola muda Belanda berdarah Indonesia Banjar yang bermain untuk klub Feyenoord Rotterdam U18 Belanda. Dikutip dari koran Banjarnet, program naturalisasi pesepak bola yang digagas oleh PSSI sejak 2010 silam telah menghadirkan lebih dari 20 nama di kancah sepak bola Indonesia. Mayoritas dari nama-nama pesepak bola ini adalah para pemain muda asal Belanda yang berdarah Indonesia. Liam Utuganal Ganal adalah satu dari sekian banyak dari pesepak bola muda Belanda berdarah Indonesia yang menjadi sorotan pecinta sepak bola di tanah air dan tak banyak yang tahu bahwa ia memiliki darah banjar dari sang nenek. Pemain berusia 17 tahun ini telah bermain untuk klub Feyenoord Rotterdam U18 dan menurut data dari Transfermarkt, ia telah bermain sebanyak 10 kali dengan satu gol, di posisi gelandang tengah dan bergabung bersama Feyenoord sejak tanggal 1 Juli tahun 2021. Berbicara dengan Koran Banjarnet, Hotmar Utuganal ayah kandung dari Liam menyampaikan betapa senang ia telah dihubungi oleh media ini, dan bercerita akan asal-usulnya, ia juga mengizinkan putranya Liam untuk diwawancara. Ia, ya? Ibu saya asli orang Kalimantan, kamu tahu Sungkai. Ia berasal dari sana dan daerah itu tidak jauh dari Banjar barukan ucap Otmar dengan gembira. Tidak berapa lama setelah mendapat izin dari sang ayah, Liam Utuganal menghubungi Koran Banjar.net, berikut petikan wawancara eksklusif kami bersama Liam. Hai Liam, perkenalkan saya dari Koran Banjar.net dan sungguh menyenangkan bisa berbicara dengan kamu. Saya sudah mendengar dari ayah saya merasa terhormat bahwa Anda ingin mewawancarai saya. Semoga ini menjadi hal yang bagus untuk masyarakat Indonesia. Saya bangga menjadi bagian dari Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa kamu adalah seorang keturunan Indonesia, bisakah kamu ceritakan tentang hal ini? Ibu dan ayah saya berdarah Indonesia, ayah berasal dari Kalimantan dan ibu saya berasal dari Jawa. Nama kamu Liam Ganal, bagi kami yang tinggal di Kalimantan, ini sebuah nama yang sangat familiar, sebuah nama dengan bahasa banjar, benar begitu. Bisakah kamu ceritakan tentang hal ini? Saya mendengar itu adalah nama yang sangat terkenal bagi orang banjar dan arti dari nama tersebut adalah besar dan dicintai. Apa yang saya dengar adalah bahwa kakek buyut saya juga orang yang sangat dicintai di Kalimantan. Saya bangga menyandang nama utuh ganau. Apakah kamu pernah ke Kalimantan? Saya belum pernah ke Indonesia. Niatnya pergi ke Indonesia tahun lalu untuk bertemu keluarga. Sayangnya karena situasi pandemi COVID-19, itu dibatalkan. Saya sangat menyesalkan hal itu. Mudah-mudahan kalau semuanya aman, rencananya tahun depan berangkat ke Indonesia. Kemudian saya juga bisa mengenal keluarga saya untuk pertama kalinya dan melihat langsung Indonesia. Sejak kapan kamu suka sepak bola? Isaka kamu ceritakan awalnya, saya bermain sepak bola sejak kecil, saat ini usia saya 17 tahun, lahir pada tanggal 4 Mei tahun 2004 di Nijmegen, Belanda, saya tinggal di Rotterdam dan Feyenoord Rotterdam adalah klub sepak bola kebanggaan saya. Di usia muda kamu, apa mimpi terbesar yang ingin kamu wujudkan? Impian saya adalah menjadi pesepak bola profesional dan mengharumkan nama saya sebesar mungkin di dunia sepak bola. Kamu juga pernah tergabung bersama tim nasional Belanda U16, bisakah kamu ceritakan bagaimana awalnya? Saya dipanggil untuk magang pelatihan di KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda. .ret. Setelah itu saya terpilih untuk timnas Belanda masa depan di bawah usia 15 hingga di bawah 17 tahun. Kamu bermain di posisi apa? Saya bermain di lini tengah dengan nomor punggung 6 atau 8 tetapi saya juga dapat ditempatkan di posisi belakang bisakah kamu ceritakan seperti apa pembinaan usia muda dalam sepak bola di Belanda? Pelatihan profesional di Belanda adalah salah satu terbaik di Eropa. Perkembangan para pemain muda ini berada pada level yang tinggi. Kami bermain di level tinggi, di level tinggi dalam kompetisi dan bermain melawan program pelatihan klub lain seperti Ajax, P.S.P, Utrecht, dan klub lain. Apa yang kamu ketahui tentang sepak bola Indonesia? Sepak bola Indonesia mulai muncul dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia telah menjadi negara sepak bola. Penontonnya sangat besar dan fanatik dan itu menarik bagi saya. Tahukah kamu ada banyak pemain sepak bola berdarah Belanda-Indonesia yang akhirnya memilih untuk membela tim nasional Indonesia?